Ini naon ya? berarti abah anu sok kelilingan sekolah, emangnya? Eh, no, oh, aing. No, tujuan apa dia? Tujuan apa di sekolah, nah, iya? Ganggu, hmm. ganggu supaya naon atau? Eh, supaya reject, sepelean. Um, mungkin kita bisa lanjutkan ke makhluk-makhluk yang lain mungkin? Ya, baik kita lanjutkan yang selalu menampakkan dan selalu mengganggu. Yang saya lihat di pojok sana itu adalah e, jin kuntik ya, atau juga perempuan yang selalu e, dia senang sekali berada di pohon itu. Dan dia selalu mengganggu juga dan kadang-kadang mengeluarkan suara-suara yang risik atau juga mengganggu sekitar sekitar yang lewat itu dengan penyanyi ataupun juga mengeluarkan suara-suara yang merdu itulah yang salut tanggap. Baik kita langsung saja ya boleh. Mungkin ada uh, saya akan minta dari masyarakat di sini siapa ya dari warga masyarakat di sini masyarakat disini, uh, siapnya, ya, masyarakat disini, mungkin yang pernah melihat atau yang juga pernah mendengar tim meminta relawan dari warga untuk menjadi mediator. Unten, Unten kami sah. <tuk> Efendi. E, biasa pesan Indonesia nya. E, di apa ya, apa yang pernah dialami e, saya akan saya akan coba kepada ayah untuk menegaskan yang di pojok sana e, karena seorang perempuan yang selalu menampakkan dan juga selalu mengganggu di sekitar sini termasuk pada siswa siswa. Baiklah, aku siapkan makan ini ad mystif sih saya teh saha, nasun. Naon siap di siap? Iya. Berarti naon Berarti abah anu sok sekolah, Tujuan apa aja? Tujuan apa so, like. di sekolah iya? Ganggu Ganggu supaya naon tuh Eh, supaya rejet, supaya naon anu. Berarti Abah ditahannya? Eee, uh, teruak uh, yang tadi nah. Sok Sekarang gedor-gedor, pantau, jandela nah, Sekarang no turuan uh, uh, Harap dinyatah baturan tadi Eh, sama batur Abah di dia, nak kiriman? Bia Kunti kemana tuan, Bia? Betul kok Aing. Aing gila. Suh. <tuk> mm. Adik-adiknya naon nyawaan gitu? Ya, nyawa-nyawaan. Bawa siap kok Aing. Kemana? Ya, bawa kok Aing ke dijit nah, budak Aing. Wah, iya dipake sakola. Wah, ya anak, Abah. Tung di dia, Nya. Aing mati kita. kita, kita. Ini, abah, balik kalau ditahna nah. Nya. Ya, hmm. tempat sakola, tempat belajar. Nah. Tung diganggu ganggu. Ya, naon siap. Reing. Ayo eh, mulai ngulian, Abah tahun di nah. oh, dia Abah jenengan saha Ngaran Abah saha oh, Ngaran Abah saha oh, Ngaran Abah saha Tak enaknya abahnya Abah enak pindah Ulah cicing di dia Ulah ngaganggu siswa-siswi Ulah masyarakat Ulah ngaganggu masyarakat hmm. oh, Uh, ya, iya nama kudu ini hmm. pakai embung kita tinggal <tinyetan> uh, uh, eh nama balik nih kanunita nanya apa itu ini dipakai dipakai belajar tepatnya baliknya baliknya <tinyet> Oh, baik bunda sosok yang barusan itu seperti apa itu bunda saya Ya sosok yang barusan itu ya tadi bunda itu tadinya mengambil yang kunti itu ternyata kunti ditarik dan sama itu yang barusan sosok yang masukkan. masuk itu adalah uh, seperti jin yang tadi uh, sama berbulu lebat tapi dia adalah uh, sosoknya di macan macan hitam dan memang itu macan itu sering menampakkan dan kadangkala -kadang bisa menyerupai apapun juga jadi awalnya itu yang mau ditarik itu Jin Kunti Kinti, itu, tapi ters. dia mungkin mau masuk duluan gitu, ya. jadi sehingga dia masuk duluan ya. gitu ya. Karena tadi melihat hmm. ya melihat rekannya atau juga temannya sudah diambil duluan, oh, jadi gitu. sudah keluar duluan, hanya dia uh, dengan lekas masuk dan ingin ingin mengatakan apa yang tujuan dia juga sama hmm. untuk pesepola ini. Um, tujuan daripada jin itu tersebut uh, memang itu kiriman mungkin dari luar ya. atau gitu ya. Jadi barusan yang tertarik itu semua kiriman-kiriman. Kiriman dari luar ya, untuk dari luar. tembaga yang ada di ya. sini ya Bunda. Ini e mendol ini lah, ah, iya. ya, tempat ini dan juga memang supaya tempat ini atau sekolah ini memang supaya tidak ramai dan juga tidak apa tidak nyaman siswa-siswinya, tapi mudah-mudahan saya klarifikasikan, yeah. mudah-mudahan dengan kejadian ini semua izin-izin kiriman yang ada di tempat ini, yeah. mereka bisa pergi dan juga tidak mengganggu lagi dan sehingga tempat ini bisa menjadi aman dan yeah. nyaman untuk digunakan sebagai lembaga pendidikan yeah. ya yeah. mungkin kita bisa lanjutkan dengan sosok-sosok yang lain yang yeah. mungkin pernah mengganggu siswa